Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, mencoba kembali ya. Uh, halo sahabat kuliner, salamnya unya unya mantap. Oke, okay, jadi guys, sorry sorry, ini agak agak agak, nanti ya, ini masalahnya backlight. Ini posisi udah sore hari ya. Kita akan mencicipi salah satu kuliner. nih dia, kuliner guys. Ini kulinerannya yaitu bakso ya. Bakso pinggir jalan. Nah, ini wadahnya seperti ini. Ini konsepnya seperti bakso pentol uh, siapa? Hmm, Pak Pairan ya. Tapi kali ini berada di desa Mas. Jadi gimana seruannya dan gimana kenikmatannya. Kita akan mencicipkan salah satu kulineran ini ya. Ini diantaranya ada bakso pentol isi cabai, uh, bakso telur, dan bakso kecil-kecil uh, ya dan bahkan ada bakso urat tadi ada juga dan dicampurin dengan berbagai eh, dengan anu apa namanya uh, selir itu ya eh uh, daun seledri ya dan apa namanya uh, tahu jadi lengkap sekali guys oke okay, gimana keseriannya gimana kenikmatannya, kita akan cicipin ya ini tempatnya nggak ada guys makanya pakai plastik seperti ini wow kita akan cicipin ya, guys bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh oke okay. saat ini saya berada di desa tambang emas guys oke okay. jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan uh, kulinerannya ini silahkan aja uh, berkunjung ya abangnya ini jualan ada di uh, pinggiran jalan uh, tempatnya ada di pas di depan Komplek pasar yang depannya oke, kita cicipin kuahnya oke. Kita cicipin ya, guys, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Wow, mantap, guys! Wow. Huh. kita cicipin baru kuahnya ya kita cicipin dulu bentar kita kuahnya agak anu biar nggak tumpah oke okay? kita cicipin ini ya minta uh, apa ini kita dapatnya kita cicipin dulu hmm. wow kita dapat uh, telur ya hmm kita dapat telur guys, bu, wow. kita dapat telur guys, hmm, kita dapat telur, wow, hmm telur. Hmm huh. Dapat telur ya hmm. Wow ini tahunya guys bisa dilihat tahu guys tahu hmm, tahunya tahu ya kita gas lagi bismillahirrahmanirrahim hmm hmm Wow. ya. Guys, habis ya. Hmm. Jadi, buat temen-temen ya yang mungkin penasaran, silakan aja datang ya, datang dan cicipin uh, kuliner abang ini. Ya. Oke? Okay? Mungkin konten kali ini cukup ini dulu ya. Uh, udah azan asar, jadi. Saya akhiri cukup sampai di sini dulu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nantikan video-video selanjutnya Oke okay? Thank you guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Besar